Tahapan yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat CBT atau ujian di dalam aplikasi e-learning. Kita klik saja buat ujian CBT baru. Kemudian kita tentukan ujian apa. Misal penilaian harian. Kemudian kompetensi apa yang akan diujikan. Contoh jaringan dasar. Kemudian kita tuliskan saja nama ujiannya apa. Ujian jaringan dasar. Kemudian kita tentukan waktunya. Misal cukup 60 menit saja kemudian kita tentukan tanggal ujiannya tanggal berapa misal tanggal 24 kita mulai di pukul 7 kemudian batas akhirnya kapan misal sampai tanggal 31 kita matikan di pukul 00 kemudian kita akan tentukan akan mengacak soal atau secara berurutan artinya siswa apabila uh, kita menonaktifkan acak soal berarti siswa akan sama soalnya dari satu sampai dengan seterusnya, dan apabila mengacak siswa A dengan siswa B, nomornya akan berbeda karena sistem akan mengacak nomor dari ujian tersebut. Kemudian kita akan mengaktifkan atau tidak, kita aktifkan saja. Kemudian selanjutnya, apabila kita ingin membuat soal di dalam sistem, kita bisa tentukan nomor urutnya apa, jenis soalnya pilihan ganda, misal, dan kemudian soalnya apa. Kemudian di sini opsi jawaban A apa, B apa, C apa, D apa, E apa dan kemudian jawabannya bisa kita tentukan apa di sini, misal B jawabannya dan lain sebagainya. Dan kemudian kita bisa menentukan bobot nilainya berapa. Apabila kita ingin membuat soal, kita klik tambah soal ini. Akan nah, tetapi, kami tidak menyarankan untuk membuat soal dengan metode ini karena akan berulang-ulang. Kami menyarankan untuk membuat soal menggunakan import soal seperti ini. Apabila soalnya baru dan apabila soalnya sudah dibuat, kita bisa klik opsi yang ketiga ini. Kita bisa ambil soal dari kelas-kelas yang lain. Kita tampilkan serat. Kita bisa mengambil soal dari kelas lain, guru lain, atau dari soal yang telah dibuat. Apabila soalnya baru, kita klik import soal. Kita download template, kita simpan saja, coba kita buka template-nya. Template ini menggunakan aplikasi Excel, kita klik enable editing untuk menonaktifkan edit dari aplikasi Excel-nya. Di sini ada beberapa kolom, yang pertama kolom nomor, yang kedua kolom soal. Yang ketiga, kolom opsi jawaban A, opsi jawaban B, opsi jawaban C, opsi jawaban D, opsi jawaban E, dan opsi jawaban yang benar. Sistem ini dibuat dengan menggunakan lima opsi jawaban. Yang pertama A, B, c, e, D, E. Harus 5 opsi, jadi tidak bisa dibuat 3 opsi atau 4 opsi, harus 5 opsi. Karena ketika bapak ibu semua membuat 3 opsi atau kurang dari 5 opsi, maka akan secara otomatis error di dalam sistem ketika ekspor soal. Tahapan selanjutnya, kita akan coba memasukkan soal yang telah kita buat. Contoh, kita akan pilih soalnya, ini adalah soal yang setelah kita buat kemudian kita pilih open, dan kemudian kita import soal. Maka akan secara otomatis, sistem akan membuatkan soal secara otomatis seperti ini. Kita akan coba simulasikan soalnya. Seperti ini. Kita coba jawab saja. B misal, klik selanjutnya. Jadi Bapak Ibu harus terlebih dahulu Mencoba atau mensimulasikan ujian ini agar kemudian ketika ini dirilis di anak, tidak ada kesalahan. Kemudian kita klik selesai, kemudian kita ya akhiri ujian ini, oke. Okay. Seperti itu.